USD Yen bearish perhatikan area 115.13 bias harian pergerakan USD Yen terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga emas sedang melakukan fase tekanan jika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 Sebaliknya waspadai jika harga USD yang terus bergerak ke atas dan menembus level 115.13 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 115.20. Sekian analisa Forex untuk tanggal 21 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading Forex Anda, silakan hubungi. 0, 8, 1, 2, 1, 2, 9, 8, 3, 1, 0, 1, sekali lagi. 0, 8, 1, 2, 1, 2, 9, 8, 3, 1, 0, 1. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini.